Suami lambat sikit balik ni. Boleh tak dulu? Boleh, boleh. boleh sih. Boleh ke tak? Boleh. Ha, bila suami balik? Masa Itulah masalah. Boleh tak makan dulu? Boleh. Suami boleh. Makan lagi. Dia punya selera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Andy, di channel Andy oke okay, cuy bagaimana kabar hari ini saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy seperti biasa saya cakap jaga selalu kesehatan cuy ya dan salam sejahtera buat korang semua ya yang baru join di channel NDTK kalau memang suka dengan video ini silahkan bantu like dan subscribe cuy ya dan paling terpenting tinggalkan komentar di bawah cuy ya, oke cuy seperti biasa kita akan mereaksi lagi ceramah atau motivasi dari Ustadz Syamsul Debat cuy ya di sini saya sudah memilih uh, videonya sebenarnya videonya ini saya Ambil di dua tempat, cuy. Ya, uh, yang pertama di YouTube dan yang kedua itu di Facebook, gitu ya. Karena yang biasa di-upload oleh Ustadz di apa YouTube itu terkadang audionya, uh, apa namanya, kayak mendem gitu ya. Jadi saya mencoba mencari yang memang kualitasnya bagus gitu ya. Audionya karena jujur aja saya bukan semata-mata tengok gambarnya aja yang bagus tapi audionya. Audio itu penting banget cuy. Dan sebelum kita lanjut saya mengucapkan selamat untuk Harimau Malaya cuy ya. Semalam saya tengok cuy. Semalam saya tengok waktu nak cari film. Saya terbuka Facebook dan saya lihat uh, ada yang live gitu ya. Harimau Malaya yang main cuy ya si kuning. Dan saya tengok sampai habis ya Alhamdulillah. Malaysia menang 1-0 ya Walaupun sebenarnya sih 2-0 sih ya Gak tau bagaimana sih wasit uh, Menilai itu sebagai Apa namanya menghalangi penjaga gawang Menghalangi keeper Kayak ganjil aja gitu ya Sebenarnya sih kalau menurut saya cuy Itu 2-0 gitu ya Gol yang di ini ya Gol yang uh, kayak apa ya Kesalahan penjaga gawang sih menurut saya ya Terlalu penjaga gawang itu terlalu ma Masuk ke depan untuk memukul bola mau Apa namanya eh uh, Menghantam bola tapi nyatanya kena kepala gitu dan masuk gitu ya. Tapi sayangnya gol itu enggak disetujui gitu oleh wasit gitu cuy. Intinya selamatlah untuk uh, Harimau Malaya gitu cuy ya. Semoga ya semoga bisa memberikan poin yang terbaik lagi di tanggal 10 nantinya cuy di apa namanya di Thailand gitu cuy. Oke dan itu sedikit cirhatan saya ya tentang nonton bola semalam dan langsung aja jom kita tengok videonya. Oke okay, cuy, aduh hampir lupa cuy uh, Saya di sini akan membagi dua Dua part ya Ini sebenarnya videonya itu seperti biasa Satu jam lebih Tapi uh, saya terniang-niang dengan komentar teman-teman Ada komentar yang menurut saya itu kasihan juga gitu cuy ya Makanya saya berinisiatif untuk membagi dua video ini cuy Jadi di setiap ceramah uh, yang durasinya panjang Saya akan bagi dua cuy ya Oke okay, langsung aja videonya udah siap Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy Tiga Dua satu. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wr. Salam sejahtera, selamat pagi. Alhamdulillah. <tuh> alhamdulillah alhamdulillah alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal al wa ala alihi wa sahabihijma'in. Ya ceramah najis. Hai ceramah. Subhanakalad. Hai ceramah. Allahumma innaka antal al alimul hakim Rabbi shalih. Hai ceramah. Aku tidak tahu. Hai ceramah. Kita lisani tahu. qawli Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu taala. Terima kasih banyak diucapkan kepada Tuan Pengerusi acara iaitu Tuan Izzaham yang mempunyai suara ISO. ISO itu suara standardlah. Suara standard untuk jadi pengerusi acara. Jadi bukan semua orang eh yang boleh jadi MC seterusnya yang berbahormat Senator Tuan Serwandi bin Saad ahli dewan negara, maknanya dewan yang paling bersah dalam Malaysia lah ya. Ha kena faham pangkat yang paling godang lah, kan godang godang yang berbahagia Datuk Ahmad Bakri bin Datuk Haji Ali pengurusi Pemadam Daerah Kanga yang bahagia godang. Datuk Dr Fatul Bari dah turun kan? dia macam tulah sibuk kan ha, sibuk macam tu kan? yang bahagia sahabat saya Encik Fendi Ben Rajini Khan orang lebih ingat nama ayah dia daripada dia Khan Rajini Khan. Ayah dia popular. Ayah ada popular kan? ayah dia sampai tua jadi hero. Kan, tapi jangan kel confuse Rajini Khan. Rajini Khan. dengan Rajinikanth. Jangan, jangan, jangan. Tapi tak apalah, jadi dia dekat di hati terutamanya pada masyarakat India yang datang hari ini. Dengan saya Sebab untuk maklumat you Saya memang minat filem tema. Oh India banyak di sini ya filem Melayu Saya tak minat filem tema. Sebab dia boleh Mengasah Critical thinking Kita tengok lah Kita takkan boleh Film is. kita tengok Kita takkan boleh Agak ending dia Macam <laughs> mana <laughs> Seterusnya juga uh, Semua yang hadir Datuk-datuk datin-datin Tuan-tuan dan perempuan Semua yang hadir Pada hari ini Haa uh, Akhirnya, eh, akhirnya Mikrofon ni sampai kepada saya Akhirnya sesi berarti, sampai kepada saya Berhenti lama Selang banget berjuang, tadi Kejap ni atas, kejap tuan bawah, kejap ni, kejap ni. Kan, nah, tapi Alhamdulillah, tak, Memanglah Sebenarnya kalau ikut, kalau ikut betul-betul Ucapan alu-aluan kan? Ucapan alu-aluan Bila Datuk Serwandi sebut Mengaluh-ngaluhkan tu, tak payah lagi dah Pas MC, terus saya bercakap Nah, itu sebenarnya. ucapan perasmian dan mengalu-alukan terus. Macam itulah. Tapi orang kita dia gemar. Tetap MC juga. Oh ini kan? acara ini Jadi, ya? Hari ini jangan risau. Saya cikramah. Acara penperasmian ya? Sebab sepatutnya cikramah mula pukul <laughs> 10.30. Kan? Tapi sekarang dah pukul 11.05 minit. Saya cukup seronok sebab cikramah dah tak lama tapi bayar sama. <laughs> adalah. Kendatipun walaupun sekalian bab kata orang saya ni datang pada negeri Sembilan yeah. Kata Bantun ada lagi. banyak kiasan ditunjuk dia kiasan. tetapi bukan bergulung pendek panjang digontangkan. Memang takkan paham kalau tak diwandungkan. Dan hari ini tujuan kita bukannya kata nak mengajar, bukan saya nak mengajar pun kita nak kongsi. Kongsi. Yeah. Bahasanya tu pantai Elandai, tambat perahu tepi Kuala. Biarlah buruk kain yang ini Asalkan penuh ilmu di dada Kita ambil mungkin tak banyak Kita mungkin dapat masa tak sampai pun Dalam dua jam tak sampai Tapi dalam sikit tu Mbak kata orang Cantik dipandang rumah penghulu Kayu tu uke dari papan kan? Biarlah orang kata Alang-alang menuntut ilmu Sebutin pasir Jadikanlah intan Maknanya yang sikit Kita kembang kembangkan Kita sebar panjangkan Hari ni tajuk bukan senang Saya tanya tadi Macam mana pula tajuk macam ni saya mula-mula dah lega sebab ada moderator Tuan Effendi Rejinikan jadi moderator Okey lah tu Dia tanya soalan, aku jawab lah Rupa-rupa dia mengalu-ngalu Dah kena ceramah kan Itulah Sekarang ni isu apa yang tuan-tuan buat kat depan ni Semualah yang paling baik sekali Apa kena cakap? Itulah yang paling baik Dia kata bicara keluarga Malaysia hari ni kan Dia kata renungkanlah dengan mata hati Renungkanlah dengan mata hati pasti terbuka kunci. Oh, itu dia, ya, dia. Tajuk ni untuk pengetahuan semua memang selera pengerusi pemadam. Bad negeri Perlis. Dia yang pilih. Apa tajuk? Oh, ini di Perlis. Pemadam maksudnya pemadam kalau di begini je. Kalau di Indonesia, pemadam itu kayak bomba gitu ya. Di kalau di Malaysia cakap bomba. Kalau di Malaysia pemadam itu apa ya? itu yang paling baik. Tapi ni kira okey. Saya pernah, tu saya cerita tadi, saya pernah nampak tajuk Andai ku tahu. <laughs> itu tajuk Kapan tiba jalku? Kemudian dia bagi saya Saya tanyalah, pihak pengaju nak saya cakap apa tentang ni? Pandai-pandai lah Ustaz. Apa pula <laughs> engkau yang pilih tajuk? Kau suruh aku macam mana? Bagi skopnya ni. Tapi tak apa Saya sebagai penc. Ahmad Pernah saya dulu dapat tajuk yang lagi tak boleh tahan dalam perjalanan. Masa itu saya belum samsul demat. PA pun tak ada. Dalam perjalanan daripada Seremban ke Kuala Pilah nak menuju ke Jempol nak berceramak. Penyusuan. Saya pun telefon. Kak, apa tajuk hari ini? Tajuk hari ini adalah kelebihan penyusuan susu ibu. <Sul> <Sul> <Sul> Break emergency saya. Apa tajuk ini lah yang kau bagi aku. Nak buat macam mana ustaz? Dia nak sangat ustaz bawa tajuk ni. Dia kata. Rupanya program tu Anjuran Hospital Jempol Dan juga Women Institution Negeri Sembil, ah Jempol WI Rupanya hari tu hari penyusuan susu ibu sedunia Break emergency Saya tu berjalan lho Apa saya nak cerita lho? Jadi saya pun telefon lah kawan saya Macam mana nak bawa tajuk ni Dia pun cakap ada kelebihan begini, begini, begini Tanya usazah ni, usazah ni cakap macam ni, macam Saya pun confident lah Harusnya ustaz asyik. Tanya lah Haji Google sikit. Tapi bila sampai dekat dewan tu. Yang datang semua tua-tua. Saya cakap buat apa kata. Masing-masing nak espayut Saya tu. Sedekahan. Tapi saya dah bersemangatlah jamaah dari Dah lama nak dengar juga kata saya bagi. Kan, jadi, baguslah kan. Banyak Jadi ibu -ibu hari ini, yang renungkan ini. dengan mata hati Contoh, kalau kita tengok kan Bak kata pantun yang popular Orang cakap kan, dari mana burung tebang melayang Dari sawah turun ke padi Dari mana datangnya sayang Dari mata turun ke hati Dari mana mata tengok Mata tengok Allah Kadang-kadang kan, itu hebat dia kalau kita tengok kan dari segi keluarga dengan kasih sayang Berapa ramai perempuan yang kahwin dengan suami dia hari ini Dulu dia cukup menyampah dengan lelaki Ya, yeah, suka menyampah Sebenarnya so, jadi suami dia Ya, eh, aku tak sukalah tu, gitu. Ya, eh, bencilah aku eh, eh, eh. Sudahnya bila tak nampak Rindu pula Benci-benci eh, benci, jadi rindu Langsung jadi suami dia Nampak Itulah dia Jangan kamu terlalu benci sesuatu Barangkali dia baik buat kamu Ya, yeah, ya yeah dan jangan kamu suka terlalu suka sesuatu barangkali dia tak baik buat kamu betul. kasih sayang cinta perasaan tak dapat nak ni tak dapat dari taksiran kata-kata kadang-kadang kita tengok dari segi kecantikan luaran kita nak oh cantik betul lah dia kawan yang tengok yang ni kau cakap cantik kau biar betul sebab penglihatan orang berbeza beza berbeza. ada orang dia tengok gigi taring yok orang oh, wow betul, oh, betul. gigi taring oh, ada orang tu gigi jalan-jalan aku suka betul. Betul suka dia. Gigi ceruk. yang suka gigi mancong ada. Yang jongang tulah agak-agak ke mancong gitu. Suka betul. Hah. Itu mata masing-masing. Allah tak bagi sama. Jor -jor. Kalau tidak apa yang nampak oleh suri hati. Tuan Pendi gitu. Saya tadi pun mikir, ini siapa? Orang rumah dia nak nyamai Sebab dia pandang dengan mata hati. Tapi bila saya duduk sebelah tadi dengan cara dia bercakap, patutlah bini dia sukakan dia. Yeah. Saya hmm. tak ada masalah. Suara the bass. <laughs> saya okey, saya tak ada masalah. Saya <laughs> sangat tidak Oh, Betul. Dia dia lelaki ni, dia, dia, dia, dia kalau romantik dia macam itulah. Itu sebabnya kalau kita tengok kan. Berbawa jantan. Tu, bila bercakap, kadang-kadang orang boleh menyebabkan jatuh cinta. Ish. Makan sirih berpinang tidak, pinang ada kekotong melakuk. Makan sirih menganyang tidak, tegah dek budi dengan bahasa. Untuk maklumat Tuan dek Pengurusi dek Majlis, Encik Fendi, setakat ni pantun saya, saya tak baca teks. Asik. Saya Asik. nak belagak lagi. <laughs> <laughs> kan? Banyak sindiran si kalau ustaz. Kebetulan, je. saya memang bercerita di mana-mana tempat. Tadi saya pun terfikir, wallahi tadi saya tak nak buat apa ni. Samalah tadi. Tuan Bakri kita ke apa semua ni semua ni, yang geng-geng pemadam yang meminumkan saya tadi. Ah ustaz lah. Tak boleh saya cerita ah kunci apa pun. Tadi dia masa duduk sebelah, duduk sebelah dengan Cik Peni tu bos Oh ya betul lah. Betul ingat. Dan kebetulan dia pun motivator dah mudahkan kerja oh, saya. Cik Untuk makluman semua, nama saya Shamsul Budiman bukan sebab penglibatan saya dalam debat dan pidato. Oh ya, asal mulanya lagi. Memang betul dalam pertandingan debat diraja. Pertandingan debat diraja, iaitu pertandingan yang paling berprestijlah dalam universiti, macam Piala Malaysialah bola sepak ni. Dia bukan Liga Perdana tapi Piala Malaysia. Dia piala yang tertua kan. Sama juga dalam debat universiti. Ada satu debat yang paling prestij sekali nama dia debat Piala Diraja. Debat Piala diraja. Untuk semua kebetulan saya memang debat diraja ni, saya dapat top rank best speaker Malaysia tahun 2021 dan 2002. Betul. Pertanyaan pidato pun saya banyaklah Johan kebangsaan. tu betul lah yang disebut tadi. Cuma bukan itu sebabnya saya dipanggil Syamsul Lebat. Dulu waktu saya berceramah masa tu, yelah ramai yang kenal saya saya dulu bekas pengarahan undang. Jadi bila saya dijemput berceramah di luar, saya tak nak bawa title pengarahan undang tu. Sebab saya tak nak konflik, saya tak nak orang call pejabat boleh tak nak panggil Samsul untuk datang ceramah? Saya tak nak. Jadi saya bawa nama NGO saya. Saudara Syamsul Amri bin Haji Ismail. Presiden Pertubuhan Alumni Debat Malaysia. Adam. Itu nama NGO saya. Pertumbuhan. Jadi sampai lagi satu tempat di Surau Puncak Setiwansa KL. The... Dia dah terlupa nama saya siapa. Siapa tak nama pencikamah tu? Syamsul apa tak? Tapi jawatannya debat-debat macam itulah. <laughs> Dia pun tulis dekat whiteboard tu. Penceramah malam ni, Syamsul Debat. Itulah mula Dan kebetulan, yang dengar ceramah pada malam itu, dia merupakan CEO TV Al-Hijrah. Dia mati-mati menyangkakan nama saya si Syamsul Al-Debat. Malakab taruhi nama tu. Sampailah ke hari ni. Oh, berarti memang awal mula ustaz itu memang lebih ke motivator gitu je. Ya. Bukan, uh, mungkin... Uh, maksudnya Kata ustaz itu mungkin di Baru-barulah gitu cuy Mungkin dulu-dulu memang Yang benar dikatakan ustaz Dia lebih ke motivator gitu cuy Dan masa tu Sebelum saya keluar TV lagi Dia dah mula promo Dia kata tak lama samsuruba, samsuruba, samsuruba. Orang semua cari dalam Google Tak jumpa Dan ikutkan Saya samah dah lah. Cuma lah Dulu saya datang peli selalu Cuma dulu orang buat tak tahu je lah buat tak reti je hari ni. Ni gambar semua kan tadi. Senvilah dia. Saya kata lepas ceramah cancel. Ibu-ibu lagi. Ibu. Tak ada betul ramai. Lah tak isahlah. Beratur beratok. Beratok. Saya pernah itu ceramah dekat Rompin. Saya, ceramah Rompin. Lepas tu ketua kampung tu ambil gambar dengan Ustaz boleh. Boleh. Ketua kampung tu beri dia duduk dengan saya satu lain yang GJK perempuan beri kat belakang. Lepas tu tengah-tengah tengah ambil gambar tat tat tat tap tiba semua mak cik dekat belakang tu bersuara. Free size dia tu. Gitu. <lain pper> aku kepada, amu. apa pula free size pula mak Allah yang macam ni macam ni itu freestyle mak cik. Tapi dia confident saya suka tu. Free size dia tu. PD ya PD maksudnya bang, free sangat dah saya tak guna kata. lah gitu. Tapi dia confident tu saya suka. Confident artinya PD ya. Hari tu saya pergi Umrah, bulan 3 saya pergi, saya pergi Mekah kan. Saya ingat boleh rehat lah, tak ada lah. Boleh lah rehat daripada ni, tumpuan-tumpuan. Rupanya saya dah confuse Mekah ke Malaysia? Semua-semua ramai, ramai orang Malaysia habis mana? Berhenti dekat jam rehat Al-Jazirah tu, 25 ke 30 bas, semua orang Malaysia. Toilet, jam, masjid, dia nak semayang tu pun jam. Saya kata besok ajalah kencing kan poningkan berlem lepas tu mak cik ambil gambar sini ambil lah mak boleh mak tu pandai pula tu dalam muka dengan dengan apalah janji bahagia tapi bila saya sebut pasal kunci ni kunci kunci kebahagiaan ni kunci ni kunciku kayanya ni Bagus sekali ya, apa yang diceramakan Ustadz ini saya buatkan apa namanya kayak video-video singkat, video-video komedi gitu ya. Contoh tadi nenek-nenek yang macam ini tiba-tiba muncul macam ini, kayaknya ide bagus itu sih ya. Apa yang Ustadz sering eh, apa namanya ceramahkan itu bisa dibuatkan cerita gitu ya. Nantilah, nanti saya cakap dengan Ustadz lah ya kita. Bicara-bicara dengan ustaz mana tahu ustaz mahu gitu je jadi nanti saya buatkan gitu. Jadi saya cari pemeran-pemerannya gitu ya. Keluarga kita ni bahagian nak terbuka kunci ni. Kena tahu kunci apa? Apakah kunci-kuncinya? Kunci keluarga bahagia dia sebut kan. Kunci keluarga bahagia cara. Yang pertama kunci rumah. Ni ni kunci-kunci ni sudah Yang lama kedua, enggak dengar di pejabat. Yang ketiga kunci kereta. Yang keempat Kunci sepi Kunci eh, belum, Yang belum. kelima Kunci sepi Yang <laughs> nah, tu sebabnya Saya kata dah tadi Kata adat banyak kiasan Ditunjuk dia Tetapi bukan Bergulung pendek Panjang direntangkan Memang takkan faham Kalau tak direntangkan Kena jago hmm. Kenapa pemadam kena ada hari ni Sebab apa kan Pemadam mau ingat rambut apa? tapi kalau orang renung kena dalam maksud dia tugas dia lebih besar memadamkan segala masalah-masalah masyarakat yang berpunca daripada penyalahgunaan dadah tadi. Melalui pendidikan. Itu sebab orang kata kain songket benang sutera, lilit sebolit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya walaupun sikit menjadi terang. Oh. Okay. Ya. Banyak pentut ini ya ramai. Pemadam dalam kategori, apa tadi, narkoba, gitu. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Banyak bantuan ini Ya main. Samsul debat ini nampak, ya, muda, tapi tua sebelum usia. <toble> <tum> <tum tangmak blade> tapi memang betul, sebenarnya kita akan tengok nanti. Dalam pertama, saya kata sistem tadi, kunci, kunci apa? Kunci rumah kunci rumah maksudnya sistem kita berkeluarga. ke? Macam mana? Sistem yang paling baik adalah sistem beragama. Tak kisahlah agama mana pun. Semua ajak pada kebaikan. Hmm. Tadi bila YB Datuk Haji Fatul Bari sebut pasal ketum. Mula, Datuk Senator dah sebut tentang ketum begini-begini. Dia pula sebut begini. Semua orang dah berubah muka. <laughs> Bekotum ni. Lepas saya lepas. Ketum. Bidadah ni elok ke tak elok? Saya cakap Satu je lah Jangan kita confuse. Simple saja Bila ada perkataan penyalahgunaan Maka dia tak elok Betul-betul Itu saja Berlebihan-berlebihan berlebihan. kuasa Pun jadi tak elok Penyalahgunaan kuasa sebagai seorang <tuh>. suami Tak elok Penyalahgunaan kuasa sebagai kelembutan isteri Tak elok Abang <tuh>. Bolehlah. Ni ada juga, enak juga ada kata kan. Yang suami yang lembut hati, dia akan kalah. Nampak tak? Jangan salah guna, sekali sekala jelah pakai. Betul tak? Sistem macam mana? Sistem berkeluarga macam mana? Sistem beragama, saya kata. Ada sistem macam dalam Islam, dia diajarlah. Dia kata tengok dari segi Tengok dari segi kalau nak kahwin tu tengok dari segi apa keta, rupa dia, le Jamaliah, tengok kecantikan dia. Tengok muka dia boleh pergi ke tak boleh pergi? Sebab nak mengadapnya bukan sehari dua. Kan? Tak kesahlah tengok dia suka lagu apa? Dia suka lagu lama. Oh, Fatimah. <laughs> ah suka Fatimah. Lagu lama tu. ada lagu Tamil kan? ini kalau dia apa kalau dia ini suka lagu tamil kan Lalu. lagu lagu tamil yang ka rasallayen wilai sai sala kan dia kalau dia Cina cakaplah ni wa wa aniong tua sem wa aniong ti pe melayu kalau dia suka India, lagu nak nak sing Oh, Kanturan Burunyai. Nggak tahu boleh. Lagu apa? Oh, Cifei. Kalau dia suka lagu Thailand ting, kapan? Oh, Thailand. Oh, Kanturan Burunyai. Nggak <laughs> boleh. Thailand juga ternyata. Eh, aku tak tahu lagu itu. Kan? Ha, ah, macam itulah. Itu sebab saya kalau orang tanya saya, panggil saya saudara Syamsul Debat. SSD. Hmm. Kalau Ustaz Syamsul Debat, USD. Mahal. <laughs> Takut tak boleh <li> bayang. <laughs> Hati-hati nah, nah, Tapi jangan risau Saya tak kisah pun nah, Saya tak kisah Orang bayar ibu, Saya datang Orang bayar dua pun Saya datang Yang penting booking tarik Tapi dah setuju tu janganlah dikurangkan <laughs> <laughs> Kan? Nah, macam itulah dia, dia. Orang kata Budi basuh Orang budi basuh <laughs> kan? Jadi sistem konglo kita berlanggan. Macam mana Bangun pagi Macam mana <laughs> Tengok Lijamal lihat Tengok wajah Pagi-pagi Bangun pagi Tengok muka Menyenangkan Penting Tu saya kata, Tuhan bagi Maha Suci Tuhan, Maha Kuasa Tuhan jadikan manusia ni muka tak sama. Hmm. Kan? Cuba tengok, walaupun cewa tuan Effendi kita dia muka hitam manis, nama <laughs> dia ada pe juga isteri yang putih. <laughs> saya pun lebih kurang dia, sedikit na cara. Saya pun alhamdulillah ada pe isteri yang putih. Alhamdulillah, saya dah kahwin ya. Jangan kecewakan, <laughs> dah kahwin <laughs> Orang-orang yang berajak kena nampak sengit apa yang menentu tadi saya kena cakap Bila saya dah kahwin nah, Jadi betul Nampak <laughs> tak? Di segi muka penting Kemudian yang kedua tengok apa? Lili Nihal. apa? hak Apa? Lima lihat tengok harta dia Kemudian dihasabi biar tengok keturunan dia Kemudian tengok apa? Last kali tengok agama dia hmm. Kalau nak selamat tengok agama Sebab Asyaratan. apa? Muka tak lawa boleh just. <laughs> Boleh hejaz Duit tak ada boleh cari kan keturunan tak elok dengan perkahwinan kita dengan ikatan suci murni kita dapat membentuk generasi yang baik Itu penting kalau keturunan kita dulu semua pengedar dadah hisap dadah kau penyamun perompak tidak bermakna kita perlu mewarisi kesalahan dan kejahatan itu betul sekali sih agar kita bentuklah keluarga yang baik malam sebelum tidur cakap macam mana kau oh, membuangkan bang sebelum tidur tak cakap apa-apa pun kakila dia bercakap ambil ambil ambil irabu wa nakam ambil pakai bahasa indi cengi cengi cengi iman cengi rak rak rak cok, di thom khla nan china thailand habibi habibi habibi tusba wala khair ya habibi Isilanya, apa tu bang sayang sayang sayang selamat malam sayang cerdas ustaz kan? ya romantik Kenapa boleh kita nak marah-marah Boleh? -marah Kenapa kita nak gaduh-gaduh? Kenapa sistem keluarga mesti mesti kasar-kasar? Saya -kasar? hmm. tengok masyarakat India. Saya tengok dulu lah. Saya tengok dulu dalam movie lah. Saya <laughs> Orang Karena India tradisi, ramai di sini. Dia takkan makan sebelum suami dia habis makan. Dia hadap suami dia makan. Kalau suami dia tersendak, dia ketuk-ketuk-ketuk boleh. -ketuk Kotor. -ketuk Ia <laughs> moden sedikit. Dia makan sama dengan suami dia yang lagi moden dia makan dulu sebelum suami. <laughs> you masuk kategori mana? Cakap. <laughs> dia makan dulu. <laughs> dia yang makan dulu. Dia makan dulu sebelum suami dia. <laughs> saya nak tanya orang Melayu, orang lainlah saya nak tanya. Boleh tak makan dulu sebelum suami makan? Boleh ke tidak? Boleh, si, boleh sih ya. Suami lambat sikit balik ni, boleh tangankan dulu? Boleh, boleh sih. Boleh ke si. tak? Boleh. Ah bila suami balik? Makan lagi. <laughs> Itulah masalah. Boleh tak makan dulu? Suami <ganti> eh, so dia makan lagi. <ganti> dia. dia punya selera. Ustaz gangar. Ustaz gangar. Itu dijawab langsung. So... Itu dijawab langsung oleh ibu-ibu ya. Kita dengar kita dengar Suami lambat si balik ni, boleh tak makan dulu? Boleh. Boleh, boleh ke tak? Boleh. Ha, bila suami Jepat. balik? Makan lagi. Ah. Itulah masalahnya. Boleh tak makan dulu? Boleh. Suami boleh. makan lagi. Dia punya selera tu. Lepas tu sibuk tanya. Abang betul ke saya gemuk? Lepas tu dah gemuk. Janganlah tanya soalan yang menyusahkan suami. Gemar betul tanya soalan menyusahkan suami. Abang betul ke saya gemuk? Tak adalah gemuk pun abang sayang. Mana betul lah gemuk. Ada barang-barang. Tak boleh jawab macam tu. Abang betul ke saya dah gemuk. Ini bukan gemuk. Ini namanya kurang kurus. Sama salah tu. Marah juga. Abang betul ke <tuk> saya gemuk? Orang buta je cakap dia gemuk. Kurus dah <tuk> ni? Ya ke bang? Ya. Takkan tak boleh ukur? Dulu masa mula-mula kahwin, laki bini dua-dua boleh masuk toilet? Sekarang, masuk. Sekarang kan? Seiring masuk. Sekarang macam ni? Keluar, keluar, keluar, keluar. Keluar pun boleh Masuk? Apa dah gemuk dah tu Lagi mau tanya Kan Ayo. Secara fisik Secara, ni, secara kasat mat Cakap baik-baik Romantik Sistem keluarga ni Kasih sayang Keluarga Malaysia ni Macam mana kita nak buat ni Kita nak create keluarga Malaysia ni Macam mana Keluarga yang Ha? Air ni. Macam gajah Teruskan tangan Oh takut betul macam tu dan isteri pun kadang-kadang tak faham bahasa pun ada juga abang tergagak lah abang nak air pergi ambil sekolah tu aku nak minum bukan nak mandi <tong> apa bilik macam tu pula juga nampak tak itu yang kadang-kadang orang lelaki ni dia dah tension <tong> tu dia cari kedai tomiam <tong> ha, tak layan suami baik-baik tengok kedai tomiam macam mana anak darah tapi ada <tong> Makai gapa, Beh? Haa... Yang lelaki tu, Mak? Haa... Uh, Sikguh yang so... Sikguh <laughs> yang so lagi, Beh? Telur dadah, So... Telur dadah, So... Telur dadah, so. dadah so. Kelantan, Kelantan... Ay, sirak, So... Sirak, so. Lagi, Beh? Mu, So... Haa, <laughs> Sebab layanan... Musuh Bisa tu Bila anak-anak tak nampak kasih sayang Mak dan ayah Dia rasa bosan dalam rumah Dia boleh cari Kenapa mak ayah aku tak macam mak ayah kau Dan kemudian dia cari Hiburan-hiburan lain Termasuklah terlibat dengan benda-benda tak baik Dan rakan-rakan cuba kau ambil ni Kau akan rasa high, kau akan rasa happy Kau akan tenang dia kata -kata. Itu masalah dia Tunjukkan kemesraan depan anak-anak apa takut? Dah tua dah ustaz. Biarlah tua. Orang perempuan lagi kena hati-hati. Menurut kajian, lelaki mati dulu. Ya meta pentasnya tadi. Semua cantik. Tak masuk siapa cakap ni. Orang lelaki ni jangan syok sangat. Saya pergi ceramah dekat pusat aktiviti warga emas, dijemput. Saya sampai semua perempuan. Dia tanya Ni semua perempuan laki tak ada. lelaki habis mati dah. <SILENCIO> dia menyaut pula tu. Lima minit seberti ceramah tergelak. Makcik terjauh tu. lelaki habis mati dah. <SILENCIO> Lagi bertengkar. Orang perempuan <SILENCIO> layan suami dengan terbaik. Abang minum bang. Petang tu dia meninggal. Senang hati kita. Gitu. Contohlah. Tapi tak payahlah masak sambil menangis. Kenapa kau menangis masak ni? Takut petang bangla. abang Memang tak selera lelaki kau makan Jangan buat benda Layan dengan sebaik mungkin Layan dengan layanan yang terbaik ha. Eh, Betul Ni sebab kadang gemesraan Coba tengok Kalau suami tu balik rumah Dia nampak isteri kan Isteri tengah Tengah masuk pinggan Sayang Dah, dah, nah masuk dalam. Tak apa biar abang sambung. Kasihan isteri basuh pinggan dengan pakai baju pemadam gitu. Oh, Allah punya teruk orang baju. Aku juga basuh pinggan ni penat. Nah, dah dah dah yang pergi masuk dalam. Happy nak orang oh, perempuan kalau suami macam tu. Happy walaupun tulah sekali dalam 365 hari tu. Dia buat dah biar abang sambung. Nak tengok suami masuk. Mana? Ataupun suami balik. Ya, Ni Ambil ni Baucer ni Baucer apa ni bang? Baucer spa muslimah Pergilah Nanti boleh Cuci rambut, Pedicure Manicure Masaj Abang Nabi anak kita Siapa nak jaga? Abang jaga Pergi je Abang susahkan abang Tak susah mana pun Abang booking je Kau bayar lah banyak dia. <laughs> kan? Tak adalah. Abang bayar dah. Ayut, Abang. Makasih dah <laughs> tahu. Happy dah. <laughs> Itu diperlukan. <laughs> Ramai yang tak tahu. Kepada yang non-muslim. Saya nak share je. Orang Islam ni sebenarnya. Orang Melayu sebenarnya. Orang perempuan. Tanggungjawab dia dua je. Layan suami. Beranak. That's all. Dulu-dulu <laughs> sih dulu kaya gitu sih. <laughs> Layan suami dan melahirkan anak Itu sahaja Tak ada kerja lain <Susuk> parti berdua semangat <Susuk> <Susuk> Mana buat suami ya, ni <Susuk> Basuh pinggan, basuh kain Kemas rumah, cuci toilet Buang sampah Kemas semua, lipat kain Basuh kain <Susuk> Semua adalah kerja orang lelaki ni lah like, like, punya kau. <laughs> yes, <laughs> Betul. Cuma, ah ada cuma. Cuma. Cuma. Bila dah tahu tugas tu, bila suami kata on tak on, on. Pam. Oh harus terus. Cuma gitu. On tak on. On. Ni kadang-kadang payah sangat. Sayang, dia pegang tangan. mati untung <laughs> Asal di mesra nak mati. Jangan macam tu. Suami tu. Rampat lah. Ya, abang. Ya Lama betul dah kita tak duduk macam ni. Rampat-rampat eh. macam ni. Abang yang tak nak. Macam tu lah. Lampak suami masuk dalam bilik. Berlari masuk dalam bilik. Abang, ada apa-apa yang boleh saya bantu? Ha, macam tu. Barulah first class service. Sistem. Nampak? Ini suami masuk dalam, Dia mereka Ini nak Dah mula umur Dah masuk 50-60 Mula dah ada cucu Allah cucu nenek Allah cucu nenek Atuknya ni Yang merupakan setiausaha pemadam <trivia> ni Contoh <Glazik> Kan? Dia berceri suatu khabar Kejap tengok ni pun cucu, cucu Cucu Selalu dia bangun, hmm. dia pun masuk dalam bilik. Masuk dalam bilik, dia ingat neneknya ikut. Allah cucu, malah pelatuk kau. Allah cucu <tuk> nenek. Sambung lagi. Atuk bagi signal pada dalam bilik. <tuk> <tuk> <tuk> ya nenek berhenti up. Mengigau atuk kau. Tak faham begitu Kau Kudik. Sudahnya atuk kena menjerit. Allahu Akbar! Baru dia berapa hal atuk kau. Baru dapat tangkap. Bila nampak suami masuk dalam bilik. Berlari masuk dalam bilik. Abang, ada apa-apa yang boleh saya bantu. Suami berpikir, ada. Kau baring sekarang sebab suami nak ukur panjang kita berapa. Dah lama tak ukur ni. <laughs> yang faham-faham, tak faham, sudah lah. <laughs> ada yang berpikir, ukur kenapa? Kenapa? <laughs> Hah, hmm. Ataupun Pakai kod moss. Suami bagi signal Pada isteri, pakai kod mos Kodi, kodi, kodi Bini punya Terun, terun, ok the... <Gülüyor> Kalau boleh Tapi kena tukar-tukar oh, dengan the. pakai kod yang sama Takut anak dengan dia cucu dengan pasal Kau tengok eh, lepas atuk bunyi Ti-ti-ti, mesti kan, mesti nenek masuk bilik benda tahu Haa, kena selalu tukar-tukar Main tepuk tepuk ke, apa-apa-apa kan, kan? Contoh, sistem Kemasraan ya. Panggil pun atuknya Neneknya, cubalah panggil mesra sikit Orang ni tengah Siap nak pergi yeah. Pergi mana abang hajinya? Pergi mesyuarat Lama ke? Kejap je tunggu eh Tepat balik Pergi mana atoknya Masjid, buta, kelahan, kelahan, kelahan, kelahan, kelahan, kelahan, Lain Bagi mesra sikit ha, Contoh kan ha, Contoh Sistem dalam keluarga Dan yang paling penting sistem yang kita kena terapkan adalah Sistem akhlak dan adab ha, Sistem akhlak dan adab ni penting hormat orang tua macam mana hormat guru macam mana <tuh> Itu anak-anak kita sekarang ni kena terapkan. Dulu-dulu kalau kita ingat anak-anak kalau kita panggil, "Along, dia kan belagi datang, ya mak. Ada apa mak? Nah, pergi belikan tepung untuk maknya. Cepat. Beli ni. 2 ringgit, beli 2 ringgit dia tepung masa tu. Beli tepung mak 2 ringgit. Ha, okey okey okey. 2 ada apa mak? Ni beli. Kan tadi dah beli. Alah, pergilah beli sekejap mak nak pakai ni apa. -apa. Ha, okey okey okay, okay. berlari pergi. Sekarang Along Hmm. Oh, iya ya. Hello. Hmm. <laughs> Hello. Ya. Tak pergi ke? Kalau mak tak sempat Kenapa? Adam. Tu buat kita tengok sistem. Meminta maaf, saya bukan nak cerita pasal politik bukan eh, bukan. Contoh kita tengok beberapa bulan dulu orang heboh tentang pergaduhan dalam parlimen. Orang joget, orang joget, Apa masalah tu? Apa masalahnya? Kemudian dekat sekolah. Kan? Cikgu buat PDPR Kelas, kenapa tak buka kamera ni Data dah habis Tak, dia tutup kamera sebab dia main game Isu apa? Adam Jiran kan jiran tak baik? Isu apa? Adam Dulu kita tak nampak, nampak Apa, tak nampak jiran kita sedekain Apa hal pula, dia ni tak sihat ke apa? Dulu, hmm. hari ini dah busuk lah. Kat Putrajaya Apartment dah busuk dalam rumah Mati baru tahu Dah tujuh hari mati dalam rumah baru tahu apa? Apa sebabnya? Krisis adab Sebabnya pentingnya Mustahaknya adab Sebab pada tadi kita datang majlis Kita datang majlis, kita tengok kan? Macam mana disusun Mula-mula dengan acara majlis sebut Sebut seorang, seorang, seorang Sampailah Dato' Suhadi mengucapkan Ucapan perasmian Itu adab tata cara Ikut. Acara Tak ada pun semua beri buah Baling-baling kertas, tak ada <laughs> semua dengar Sebab ada hormat pada tetamu itu sebabnya Nak jadi orang yang baik Ini senang ni. Tak ada ditanya-tanya Ada disebut-sebut Datangnya disambut Baliknya diiring Tak ada ditanya-tanya Ada disebut-sebut Datangnya disambut Baliknya diiring Cuba tengok siapa yang macam tu Siapa yang hari ni Datangnya disambut Baliknya diiring Tak ada ditanya-tanya Mana dia dah sampai ke dulu Bila ada pula disebut-sebut nama dia. Paling banyak nama dia disebut tadi. Siapa dia tu? Saya tak cakap saya. Tapi, bila kita buat majlis kedui kenara, kita buat majlis jamuan, betul tak? Macam datuk Suwandi, apa, apa Haji Bakri, kita pun sama. Bukan semua orang yang kita berlari, kan sambut buat dia masuk dalam. Melainkan dia betul-betul baik dengan kita. Nampak tak? Okay. Nak ada yang orang yang baik integura baik ya Tentu jaga adab dengan kita eh, tak pula tak apa ai saya bagi tahu ini sahabat Syabat baik saya cik fendi rajinikan baik ni rajinihan sorry rajinikan <laughs> lah Ini kawan baik saya <coughs> cerita dengan semua orang oiyo oh, ko selalu sama dengan dia dekat Perlihatan pentas tu kami sama oiyo oh, ko dia sanggup cerita dia sebut-sebut nama ni tu tanda-tanda orang yang baik dan kita tentu seronok kalau diri kita keluarga kita anak-anak kita jadi orang yang baik dan salah satu nak jadi orang baik dengan <tuh> terbabit sama sekali dengan dengan unsur-unsur yang tidak baik. Saya sendiri ada staf saya yang saya buang itu sebab keterlibatannya dengan benda yang tak baik. Oke okay, sih, uh, ini sudah bagi dua dari videonya seperti yang saya cakap tadi saya akan buat dua part ya, oke? Okay? Oke cuy, apa apapun ya, memang uh, hampir kebanyakan yang ustadz bawakan di motivasi kali ini tuh memang sering kita dengar gitu. Tapi kayaknya saya dengar ini beberapa bulan yang lalu gitu ya, ceramah ceramah ustadz di awal-awal. Berarti ini video yang teman-teman bagi nih, video ustadz di awal-awal gitu ya. Tentang kekeluargaan gitu ya, tentang keluarga lebih banyak di sini, cuy. Dan kita akan lanjut nanti di part yang kedua, cuy. Ya, dan korang bisa bagi komentar di bawah ya, bagaimana tanggapan korang, apakah yang, apakah ada kalimat yang memang... Kurang tak setuju dengan apa yang ustadz cakap, kurang bisa share di bawah aja ya. Tapi bagi saya, di sini kita semata-mata ingin mendapatkan pengajaran gitu ya, karena kita tahu sendiri ustadz memang sudah melambuannya, memberikan motivasi gitu ya. Dan kalau kita sering-sering mendengarkan motivasi macam ini, insya Allah gitu ya, insya Allah kita akan jauh lebih berubah juga gitu ya, jauh lebih... Uh, yang contoh dikatakan ustadz tadi itu adab gitu ya, terpenting sih menurut uh, saya sih ya. yang dikatakan ustadz tadi itu adab, adab itu penting banget karena... Kalau kita melihat um, dunia sekarang yang serba modern gitu ya. Anak-anak atau budak-budak ya. orang yang bisa melihat secara langsung lah. Beda lah ya waktu saya masih kecil dulu dan budak-budak kita sekarang. cuy Karena uh, mungkin ya salah, salah satu yang dikatakan Ustadz tadi. adab itu nggak boleh hilang gitu. Adab itu adalah salah satu ciri khas ya. Ciri khas bisa dikategorikan Melayu lah. Ciri khas Melayu gitu ya. Oke, jangan lupa cuy ya. Tinggalkan komentar di bawah tentang video ini. Dan nanti kita akan lanjut lagi yang 4 keduanya cuy ya. Dan mungkin saatnya saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you next. Thank you next dan thank you next.